5 fakta menarik tentang Singapura Yang pertama, negara terkecil di Asia Tenggara Dengan luas sekitar 725 km persegi, Singapura adalah negara paling kecil di Asia Tenggara Yang kedua, negara paling maju di Asia Tenggara Walaupun luasnya kecil dan kurang sumber daya alam, Singapura mampu menjadi negara paling maju di Asia Tenggara dengan letaknya yang strategis, Singapura lebih mengembangkan sumber daya manusia, industri, dan perdagangan. Yang ketiga, empat bahasa resmi. Singapura memiliki empat bahasa resmi yaitu Inggris, Tamil, Melayu, dan Mandarin. Lagu kebangsaan Singapura yang berjudul Majulah Singapura ditulis dalam bahasa Melayu. Yang keempat, Singapura Kota Denda. Singapura memperlakukan denda bagi pembuang sampah sembarangan. Selain buang sampah sembarangan, Singapura juga membuat aturan-aturan agar tetap bersih, seperti melarang impor permen karet, membawa durian di kereta, sampai denda kalau tidak menyiram toilet. Yang kelima, kebun binatang malam hari pertama di dunia, Naid Safari, adalah kebun binatang malam hari pertama. Di dunia yang berlokasi di Singapura, kebun binatang ini yang dibuka pada tanggal 26 Mei 1994. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Bunyikan tombol lonceng, kemudian like, lalu share dan komen.